Benarkah Con So Jin yang merencanakan itu semua, atau sebenarnya itu semua adalah rencana Logan Lee? Meskipun pada episode 6 sebelumnya kita sudah melihat bahwa Con So Jin yang menyelamatkan Logan Lee dengan bantuan sekretaris Do dan Baek Jun namun jika dipikir lagi, Logan Lee tidak mungkin sebodoh itu untuk membiarkan dirinya meledak di depan Jo Dante. Terlebih di episode 6 kemarin kita mengetahui jika ternyata Baek Junki atau Jo dan asli menghianatinya dan telah bekerja sama dengan Con Jin sebelumnya. Jika dilihat dari alurnya, hal ini tidak masuk akal sama sekali karena setelah penayangan episode 7, kita bisa mengetahui karakter Baek Junki adalah orang yang haus dengan uang dan dia sangat gila judi. Lalu bagaimana bisa Baek Junki ki mau sama dengan Con Jin? Imbalan apa yang Con Jin berikan pada Baek Junki? Apakah uang cukup untuknya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat menarik untuk dibahas, karena jika hanya dengan imbalan uang, Baek Junki tidak mungkin mau membantu Chon so jin begitu saja. Pastinya Baek Junki menuntut sesuatu yang lebih dari sekedar uang untuk menyetujui kerjasama mereka. Atau Baek Junki sendiri hanya ingin memanfaatkan Chon so jin agar memiliki sekedar jaminan ketika dia berada di Korea nanti selain Logan Lee tentunya. Karena jika Logan Lee membuang Baek Junki ki maka dia masih memiliki Chon Jin yang akan membantunya dan memberikan uang padanya. Terlebih Chon Jin sama sekali tidak mengetahui masa lalu dari Baek junki yang ada hubungannya dengan Jo Dante. Semestinya jika memang Chon Jin bekerja sama dengan Baek junki dari awal, dia pasti mengetahui sedikit latar belakang Baek junki Apalagi Sekretaris Do pasti orang yang mencari tahu tentang Baek junki dan menemuinya, karena Sekretaris Do sangat ahli dalam mencari informasi tentang seseorang. Lalu apakah ini berarti Sekretaris Do tidak memberitahu informasi tentang Baek Joon-ki? Jika memang begitu apa alasan Sekretaris Do tidak menceritakan latar belakang Baek Joon-ki pada Chon Seo Jin? Hal ini sangat tidak masuk akal karena Sekretaris Do sangat ahli dalam mencari seseorang dan tidak mungkin informasi sepenting itu akan terlewatkan. Apalagi Logan Lee saja bisa mengetahui informasi tersebut, maka Sekretaris Do juga pasti bisa tahu. Hanya ada satu alasan yaitu Sekretaris Do sengaja tidak memberitahu Con So Jin terkait latar belakang Baek Jun Ki karena dia bekerja sama dengan Logan Lee. Mungkin saja Logan Lee mengetahui jika Con So Jin telah membunuh ayahnya sendiri, namun Sekretaris Do adalah orang yang membereskan urusan itu. Jadi mungkin saja Sekretaris Do diancam oleh Logan Lee dengan bukti jika Sekretaris Do terlibat dalam pembunuhan itu. Sehingga Sekretaris Do mau melakukan kerjasama dengan Logan Lee. Karena sebelumnya Sekretaris Do pernah diancam oleh Jo dan di season 2 dan akhirnya mengkhianati Chun Seo Jin. Jadi ada kemungkinan Sekretaris Do bekerja sama dengan Logan Lee karena diancam. Atau dari awal Chun Seo Jin memang benar-benar bekerja sama dengan Logan Lee. Jika Baek Jun tidak punya alasan untuk bekerja sama dengan Chun Seo Jin, beda halnya dengan Logan Lee, Baek Jun pasti merasa berhutang pada Logan Lee karena telah dibebaskan olehnya. Selain itu, Logan juga mengajaknya untuk bekerja sama dalam mengalahkan Jo Dante. Seperti yang kita ketahui, Jo Dante sebelumnya membunuh keluarga Beck Junkie dan mengambil semua hartanya. Tentu saja, Beck Junkie akan tertarik dengan tawaran itu dan bersedia kembali ke Korea bersama Logan Lee. Meskipun kita belum tahu apa rencana Logan Lee sebenarnya dengan Beck Junkie, kita hanya menebak-nebak saja jika Beck Junkie akan membantu Logan Lee mengalahkan Jo Dante. Namun setelah sampai pada episode 7 tidak ada sedikit pun tanda Baek Junki ingin mengalahkan Joe dan T selain memprovokasinya saja. Di samping itu jika memang Baek Junki menyimpan dendam terkait kematian keluarganya, pasti dia akan memikirkan rencana balas dendam dan tidak bermain judi sampai kehabisan uang. Bahkan dia menarik seluruh uang dengan kartu ATM yang diberikan Logan Lee. Kecurigaan Mimin bertambah setelah kembali menonton scene saat Logan ke Korea bersama dengan Baek junkie pada episode 1, saat itu Logan Lee terus berbicara menggunakan bahasa Inggris dengan Sekretaris Hong, padahal sebelumnya Logan Lee selalu berbicara menggunakan bahasa Korea pada Sekretaris Hong. Selain itu kita juga pernah melihat scene di mana Logan Lee beradu mulut dengan Alex Lee sebelum dia pergi ke Korea. Saat itu Alex Lee mengatakan sangat berbahaya jika Logan Lee pergi ke Korea. Dari percakapan itu bisa ditarik kesimpulan jika Alex Lee telah mengetahui sesuatu yang buruk akan terjadi pada Logan Lee jika dia pergi ke Korea. Hal yang paling tidak masuk akal adalah bagaimana bisa Joe dan T mengetahui jika Logan Lee akan pergi ke Korea pada hari itu. Bahkan Joe dan T mendapat kabar beberapa hari sebelumnya jika Logan akan datang ke Korea sehingga dia bisa mempersiapkan diri. Lalu apakah informasi tentang Logan Lee yang akan ke Korea bisa mudah bocor begitu saja? Bahkan jika diingat-ingat Logan Lee menyuap sipir penjara untuk mengawasi segala kegiatan yang dilakukan Joe Dante. Jadi sangat mustahil jika Logan Lee tidak mengetahui rencana Joe Dante saat itu. Terlebih saat Logan Lee pergi ke bank, sipir penjara itu sempat mengirimi pesan jika Joe Dante tertusuk dan kemungkinan tidak selamat. Di samping itu Joe dan T. pasti memata-matai Chon so Jin dan yang lainnya karena mereka pernah membuli Min Sol Ah sebelumnya dan mereka juga sempat bekerja sama dengan Joe dan T. Lalu apakah ini berarti Logan Lee benar-benar mengatur semuanya sendiri? Logan Lee sebenarnya termasuk seseorang yang sedikit mencurigakan karena kita tidak mengetahui apa tujuannya sebenarnya selama ini. Mimin juga masih penasaran dari mana Logan Lee mengetahui jika Sim Suryon memiliki saudara kembar dan dari mana pula Logan Lee mengetahui fakta tentang Baek joon -ki? Mengingat Logan Lee mengetahui fakta itu secara diam-diam ada indikasi jika Logan Lee orang yang sebenarnya mengatur seluruh permainan yang terjadi di penthouse. Hal ini juga menunjukkan jika sepertinya Logan Lee mencari tahu tentang latar belakang seluruh orang yang ada di penthouse. Logan Lee juga pernah mengatakan jika dia tidak akan meloloskan siapapun yang telah melukai Min Sol Ah. Dan jika dipikir-pikir semua orang terlibat dalam hal itu termasuk Sim Suryon. Jika memang tujuan Logan Lee adalah untuk menghukum semua orang yang telah menyakiti Min Sol Ah, hal ini semua pasti telah dipikirkan oleh Logan Lee karena tidak satupun orang yang terkait dengan Min Sol Ah hidup bahagia. Selain itu pemberian uang yang cukup besar pada Oh Yun Hee juga mencurigakan karena tidak mungkin Logan memberikan uang itu dengan tujuan hanya untuk mencari anak Sim Suryon saja. Pasti ada maksud lainnya, hal ini juga terbukti karena pada akhirnya Oh Yun Hee memberikan uang tersebut kepada Sim Suryon lewat sebuah buku. Uang tersebut juga sepertinya digunakan oleh Sim Suryon untuk membalas dendam dan menggagalkan rencana Joe dan T untuk membangun distrik Chonsou. Meskipun kita telah melihat jika Logan Lee memiliki hubungan dengan Sim Suryon, namun hal ini tidak bisa dipastikan. Bahkan cincin yang hendak Logan berikan kepada Sim Suryon termasuk mencurigakan. Terlebih Baek junkie yang memberikan cincin itu juga sedikit mencurigakan karena jika dipikir-pikir timing untuk mengambil cincin itu sangat tidak pas dan semestinya ada orang yang melihat Baek junkie mengambil cincin itu. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki teori atau pendapat terkait hal ini?